Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar love Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV yang akan selalu menggambarkan informasi terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat dan selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini. Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan pastinya info-info bahagia dari Lesti dan Bilar. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, pastinya kita mendapatkan kebahagiaan karena semalam rutinitas di malam selasa. Bapak Bilar... Main sepak bola bersama tim Marwa FC Masya Allah Mudah-mudahan terus konsisten untuk Papa Bi Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Dan selalu menjadi pandutan untuk banyak orang Kita lihat persahabat yang momen spesial saat Habib Usman Mencetak gol lewat penalti Tentu selebrasi bersama Papa Bilar Bikin salvok banget nih Wow sampai di lapin tuh Sepatu Habib sama Papa Bi Emang ada aja kelakuan gestrik ya Yang dilakukan oleh idola kesayangan kita kita lihat persahabat di kolom komentar Tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun burung Anuskara Hantu 92 mengatakan Bilar sama Habib mah besti banget Kayak bapak sama anak Katanya tuh besti banget ya Habib sama bapak Bi mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga Dengan baik amin dan kita lihat juga persahabat ya ke momen berikutnya Ini ada momen yang paling ngakak banget persahabat ya Papa Bilar sini sampai lari nih persahabat ya Karena buru-buru ingin menjemput Bunda Lesti ke lapangan badminton persahabat ya Perhatikan deh Papa Bilar sampai lari-lari begitu Dan pastinya tidak diperbolehkan oleh Habib ya Langsung dipanggil lagi oleh Habib Aduh alhasilnya nggak jadi kabur tuh ketua kelas katanya persahabat ya dan kita lihat di slide kedua, Masya Allah, Papa B sampai dielus, tuh. Oleh Habib, Masya Allah, banget ya. Momen ini membuat kita semakin kagum dan bangga banget sama Papa B, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu menjadi panutan untuk kita semuanya. Amin. Kita lihat, persahabat ya. Momen ini diunggah kembali oleh akun Leslar Al-Fatih, underscore FC. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Ngakak ketua kelas mau kabur Pengen nyusulin bini main bulu tangkis kayaknya Tapi dipanggil lagi sama Habib WKWK alhasil nggak jadi kabur Bang B fibesnya kayak anak Habib Yang kalau disuruh ke warung malah kabur Katanya tuh aduh ini mah bikin ngakak banget ya Idola kesaingan kita emang luar biasa Hingga komentar pun pas sahabat ya tentu Banyak sekali diberikan Kita simak dari akun indri.1972 mengatakan tapi tadi adem banget, lihat papanya El dielus-elus kepalanya sama Habib Usman. Masya Allah, inilah yang bikin adem kita semuanya. Kemudian juga persahabat ya, kita lihat dari akun Ayu Ayurizkin nofrianti mengatakan di kalimat komentar. Makanya dijadiin ketua kelas, maskotnya Marwah Papa Bi WKWK, weka, -weka vipsnya kayak anaknya Habib, Masya Allah gemes banget tuh <gif> Luar biasa banget ya Papa Bilar, ada aja kelakuan yang bikin kita ngakak ketawa bahagia Doakan, mudah-mudahan ya silaturahmi Papa Bi dengan Marwah tetap terjalin dengan baik Dan mudah-mudahan selalu istiqomah Dan semoga selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya Kemudian disimak juga nih persahabat ya Alhasilnya juga setelah acara selesai Papa Bill langsung menjemput istri tercinta Aduh Masya Allah sulit so banget ya Melihat momen ini membuat kita semakin bahagia banget Alhamdulillah idola kesayangan kita tentunya selalu bisa bersama Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik ya Doakan saling terbaik untuk idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali oleh Agus Putih Bilar nih, persahabat ya. Dan di momen ini pun persahabat ya saat diwawancara ini mengenai soal rumah yang ada di Medan, persahabat ya. Dan sudah ditekankan kembali oleh Papa Bilar bahwa soal rumah yang di Medan fix, bukan rumah Lesti dan Bilar. Itu hanya berita hoax saja, didoakan. Mudah-mudahan segera tercapai impiannya Lesti dan Bilar punya rumah di Medan. Amin. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan ya di unggahan ini. Kakak habis main bola jemput istri yang habis main badminton. Dan soal rumah di Medan fix bukan rumah mereka Itu hanya berita hoax didoakan saja ya Segera tercapai impian mereka punya rumah di Medan Amin Mudah-mudahan apapun yang dicita-citakan Semoga terwujud Kemudian diingatkan kembali Persahabatnya jangan sampai lupa Warga kuno, Hans, semuanya Untuk mendukung Papa B dan Bunda Lestia Serta BBL di Ajang Infotainment World 2022 Dukung terus idola kesayangan kita dan untuk batas voting tahap pertama hari ini, persahabat ya, mudah-mudahan kita semua semakin kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk Lesler. Dan yang belum tahu cara votingnya kalian langsung aja ke akun Instagram SCTV. Untuk link cara votingnya ada di bio, persahabat ya. Ini yang bang Mimin tandai. Ini link untuk mendukung idola keserengan kita langsung aja klik persahabat ya link yang ada di bio akun Instagram SCTV. kemudian disimak juga persahabat ya info mengenai falling the most charming male celebrities 2022 Inilah kesayangan kita masih bertahan di posisi nomor 2 dengan perolehan voting 1676 votes, sedangkan di nomor pertama masih diduduki oleh Rangga Azab dengan perolehan voting 1822 votes. Tetap semangat untuk warga Konoha, buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya. Kemudian persahabat ya kita juga merasa bangga banget dan Alhamdulillah kita selalu bersyukur. Dukungan semakin banyak buat karya-karya Bunda Lesti ya, salah satunya. Karya terbarunya sekali seumur hidup sudah tembus di angka 21 juta viewers. Masya Allah, suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan. Mudah-mudahan persahabatnya semakin banyak lagi dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai karya idola kesayangan kita. Untuk warga Konoha, terus streaming ya lagu-lagu single terbarunya Bunda Lesti. Mudah-mudahan Bunda Lesti bisa mengeluarkan single terbarunya lagi. Amin. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan terbaru seputar Leslar tentunya.